untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita mendapatkan informasi penting dari L2W mengenai Bunda Lesti. Semua para fans dihimbau untuk dukung idola kesayangan kita ini di Ajang Indonesian Dangdut World 2022. Dukung Lesti Gejora lagu dangdut terpopuler sekali seumur hidup ketik Ida spasi H9 kode voting ya Kirim ke 97288 Jangan lupa juga dukung Lesti Gejora sebagai penyanyi dangdut terpopuler persahabat di ajang Ida 2022 Dan kita lihat juga persahabat ya dukung Bunda Lesti Kejora selanjutnya video dangdut terpopuler Jangan lupa voting ya semuanya, Indonesian Dangdut Award masih berjalan. Ayo, kalian voting di semua aplikasi dan kirim SMS sebanyak mungkin. Kita bangkit, dukung Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya, para sahabat, disimak juga di unggahan pengagum Lesti al fatih yang mengunggah kembali sebuah artikel percakapan antara wartawan dengan bapak polisi. Kabin Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes, Indra Zulfan. Ini wawancara kemarin, persahabat ya. Dan ada poin penting yang kita dapatkan di wawancara ini mengenai bantahan kuasa hukum Rizky Bilar yang tidak melakukan KDRT. Ini poin penting banget ya, ada sebuah kalimat. Silahkan saja ngebantah penyidikan berdasarkan fakta hukum kata Kabid Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes Indra Zulvan, saat dihubungi hari Kamis kemarin. Zulvan mengatakan pihak kepolisian telah memiliki sejumlah alat bukti, salah satunya hasil visum Lesti Kejora. Udah ya, segini kata polisi, itu poin penting yang kita dapatkan dari wawancara bersama Bapak Indra Zulvan selaku Kabid Humas, Polda, Metro Jaya. Kemudian juga bersahabat ya, kabar tentunya kita dapatkan juga bersahabat dari SCTV yang tentunya menangguhkan penghargaan Georgios Dead untuk Rizky Bilar di ajang Infotainment Award 2022. Kabar ini pun masuk Indotv Trends. Tersandung kasus KDRT, SCTV tangguhkan kemenangan Rizky Bilar di Infotainment Award 2022. Menyusul Indosiar, ECTV hari ini mengambil sikap tegas terhadap Rizky Bilar yang tersandung kasus KDRT. Yang berakhir, SCTV menangguhkan kemenangan Rizky Bilar di acara Infotainment Award 2022. Next, TV mana yang akan mengambil sikap tegas terhadap Rizky Bilar yang tersandung kasus KDRT terhadap Lesti? Kita tunggu saja ya, gimana menurut kalian nih? Tentunya silahkan komen di kolom komentar. Berikutnya juga persahabat ya perhatikan di sini ada sebuah kalimat kata-kata bijak yang tentunya diunggah oleh akun lesti al fatih dari najwa Syihab. Kata bijaknya, jika lawanmu hanya diam, mundurlah. Dia bukan tandinganmu. Wow, ini keren banget persahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan. Bunda Lesti Kejora selalu tentunya diberikan kesehatan dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita simak juga persahabat ya, kalimat yang diposting oleh Om Izhar. Mendapat tanggapan dari fanbase mengagumi Lesti Al-Fatih, persahabat. Disitu dituliskan, Jadi Pak intinya ketemu, intinya gimana, bohong KDRT apa gimana, visung sama polisi asal juap, wow. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah nih, persahabat? Ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Berikutnya, kita lihat juga, persahabat di sini ada sebuah postingan foto abang L yang selalu bikin kita kangen dan rindu banget. Pastinya warga Konoha rindu sekali ya dengan abang Fati yang lucu dan sangat menggemaskan. Sehat-sehat abang Fati, mudah-mudahan abang L kelak nanti menjadi anak yang kuat, anak yang hebat seperti bundanya. Semoga selalu bisa melindungi Bunda Lesti Kejora, ya. Nak. Masya Allah, Hanya bisa mendoakan untuk Abang Fatih. Semoga Abang El selalu diberikan kekuatan dan kebahagiaan. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat di diunggah Dokter Siska dua jam yang lalu mengunggah video momen saat ketemu Lesti Kejora, dan Abang El ada sebuah kalimat yang dituliskan: "Semangat Neng Dede Lesti Kejora, semua sayang sama Neng." Luar biasa banget persahabat ya, dukungan dari orang-orang baik, orang-orang terdekat yang selalu tulus mencintai idola kita ini. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Alicia H. Muslim mengatakan, Amin semua sayang dedek Lesti dan semangat selalu untuk Dokter Siska. woman support woman. Luar biasa dukungan, doa, dan support selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai keluarga besar Lesti Kejora. Dan tentunya kita juga masih menunggu kabar terbaru mengenai Bunda Lesti hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Beng minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.